dan biasanya memusuhi manusia atau hewan yang berbahaya bagi manusia karena bisa menyerang atau menyakiti manusia. Entah itu menyerang dengan gigitan, tandukan, cakaran, menyengat, benerkam, dan serangan lainnya yang menimbulkan luka hingga kematian. Namun tidak semua hewan liar termasuk hewan buas, tetapi semua hewan buas adalah masuk dalam kategori hewan liar dan salah satu contohnya ialah harimau. Eh, tapi tunggu dulu, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Siapapun yang mendengar kata harimau, pasti langsung membayangkan bagaimana buasnya hewan yang satu ini. Ya, harimau umumnya identik dengan sifat buas dan liarnya itu. Bahkan serangan yang dilakukan oleh harimau kepada warga semakin hari semakin meningkat. Namun seperti kata pepatah, tidak ada asap kalau tidak ada api. Artinya tidak akan ada akibat tanpa sebab. Harimau tidak akan menyerang jika tidak diganggu atau merasa terusik Seperti sebuah kejadian di mana tim ranger dari Forum Konservasi Leuser atau FKL yang berjumlah empat orang mendapat serangan harimau di hutan Sampali, Tengah. Kabupaten Aceh Selatan. Informasi tersebut diterima ketika salah satu orang yang berhasil menyelamatkan diri, yakni warga desa Koto Kecamatan Tengah Aceh Selatan. Kapolsek Tengah mengatakan korban mengalami luka di bagian kaki dan lengan sebelah kanan. Sekarang korban berada di puskesmas Manggama, kata Kapolsek Tengah Sementara itu tiga orang lagi masih di dalam kawasan hutan Sampali, Tengah saat ini TNI Polri sedang dibantu masyarakat untuk melakukan pencarian korban yang lainnya, kata Kapolsek Kluwe Tengah. Kejadian tragis tersebut mungkin saja karena Harimau yang bertemu dengan tim ranger dari Forum Konservasi Leuser atau FKL, merasa terancam akibat para tim memasuki wilayah teritori Harimau tersebut. Hal tersebut bisa saja terjadi karena Harimau memang satwa soliter alias hidup mandiri. Harimau menandai wilayah mereka dengan aroma mereka untuk mengusir saingan. Namun jika ada harimau dewasa lain memasuki wilayah mereka, pertarungan sengit tidak dapat terelakkan. Dua harimau jantan akan memperebutkan wilayah tersebut dan juga betina. Bahkan pertarungan ini akan berlanjut sampai ada salah satu harimau yang mati dan yang lainnya menang. Pemenang akan mendapatkan induk dan wilayah tersebut.